Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjaya Putra dari kelas 5A Kau menceritakan tentang bahayanya nafza. Napza sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Napza terdiri atas satu zat stimulan. Zat stimulan adalah zat yang merangsang sistem saraf sehingga dapat meningkatkan detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Contoh zat stimulannya yaitu satu ka kafein Nikotin, kokain, dan amfetamin. 2. Zat depresan Zat depresan adalah kebalikan dari zat stimulan Zat depresan menurunkan tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, dan kontraksi otot Contoh zat depresan adalah alkohol dan obat penenang Seperti valium dan barbiturat. 3. Zat halusinogen zat halusinogen adalah zat yang dapat menimbulkan alusinasi. contohnya seperti LSD zat adiktif dan zat psikoprotika sangat berpengaruh terhadap tubuh manusia mau baik secara fisik fisiologi maupun psikis contohnya sebagai berikut satu pengaruh terhadap fisik seperti mata merah muka pucat gigi kuning pada perokok 2 pengaruh terhadap fisiologi seperti meningkatkan atau menurunkan detak jantung sistem saraf otak dan sistem penapasan 3 pengaruh terhadap psikis seperti suka menghayal suka berbohong malas dan tidak sadar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.